Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Anissa Dewi Amelia Sisi Dengan NPM 2181 -0019. Saya dari Fakultas Psikologi Jurusan Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau Pada kali ini Saya akan membahas tentang Apa itu ingatan Ingatan atau memori adalah Sebuah fungsi dari komisi yang melibatkan otak Dalam pengambilan informasi ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf. Adapun kategorinya adalah, ada banyak klasifikasi ingatan berdasarkan durasi, alam dan pengambilan sesuatu yang diminta. Pada dasarnya, ingatan dapat dibagi pada dua kategori, yaitu ingatan eksplisit dan implisit. Nah, sekarang kita bahas tentang ingatan eksplisit dulu. Ingatan eksplisit ini meliputi penginderaan, semantik, episodik, naratif dan ingatan autobiografi. biografi. Penggunaan dari ingatan eksplisit ini untuk informasi sosial dan identitas, penggambaran autobiografi, aturan sosial, norma, harapan. Adapun ciri-cirinya adalah berkembang belakangan atau bias kortikal, bias klinis kiri, tipo kompal atau dorsal lateral memiliki konteks atau sumber ingatan yang jelas. Nah, ingatan implisit ini meliputi penginderaan emosi, penginderaan emosi, ingatan prosedural, konkondisian transsarnispon. Penggunaan dari ingatan implisit adalah tempat skema kelekatan, transference, dan super ego. Beberapa ciri dari ingatan inklusif adalah: satu, berkembangnya lebih awal atau bias vertikal, dua bias kemis perkanan, tiga berpusat pada amigdala, keempat bebas dari konteks, atau tidak memiliki sumber atribusi atau pelabelan. Pembentukan ingatan. Tahapan utama dalam pembentukan dan pengambilan ingatan adalah satu. Encoding. Encoding ini proses dan penggabungan informasi yang diterima, penyimpanan, penciptaan catatan permanen dari informasi yang telah diencode. Dan pengambilan ini memanggil kembali informasi yang telah disimpan untuk digunakan dalam suatu proses atau aktivitas. Proses terbentuknya ingatan saat ada rangsang dari lingkungan maka ingatan akan terbentuk melalui tiga tahap, yaitu satu tahap belajar, di mana proses ini informasi diterima oleh indera tubuh. Kedua tahap retensi, proses informasi di, di, disimpan oleh otak. Yang ketiga tahap retrieval, memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan baru Nah kah kalian ingatan kita itu juga ada ingatan jangka panjang dan jangka pendeknya loh Mau tahu Memori atau ingatan sensori mencatat informasi dari rangsangan yang diterima dari lingkungan melalui bantuan panca indera Jika rangsangan yang ada di lingkungan terabaikan tidak terlihat, tidak terjadi atau tidak terdengar oleh Indra, maka tidak akan terbentuknya ingatan. Sebaliknya, jika rangsangan tersebut diperhatikan, kemudian tercatat oleh Indra, maka akan diteruskan ke sistem syaraf dan akan menjadi sebuah ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek hanya bisa mengingat selama 30 bulan aja dan hanya dapat menerima sebanyak tujuh buah informasi dalam satu memori. Ingatan ini memiliki kapasitas yang kecil, namun sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Penyakit pada ingatan. Aku bakal ambil contoh satu penyakit pada ingatan yaitu amnesia. Nah amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi atau kejadian yang pernah dialaminya gangguan daya ingat pada penderita amnesia bisa ringan atau berat hingga mengganggu kehidupan penderitanya kondisi ini menjadi akibat adanya pada bagian kontak yang bersentuhan dengan ingatan, Terdapat beberapa masalah kesehatan yang dapat muncul terjadi akibat seperti kolensia, ya. stroke, stres, depresi atau cedera kepala. Ada juga fakta menarik nih tentang ingatan. Wah, apa oh ya? Ingatan membentuk kepribadian. Contohnya, ketika Anda dihadapkan dengan beberapa pilihan, sebagian besar keputusan yang Anda pilih akan dipengaruhi oleh kenangan masa lalu. Jadi, memang ingatan adalah salah satu faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan. Ingatan yang dipenuhi dengan memori masa kecil hingga saat ini akan membentuk jati diri Anda secara perlahan. Kedua adalah hipokampus. Hipokampus ini salah satu bagian penting dari fakta ingatan manusia di otak. Ibaratnya, hipokampus ini adalah gudang dari segala memori yang pernah Anda jalani selama hidup. Bagian otak ini, yang mengatur, menyimpan dengan rapi, dan mengeluarkan ingatan jika perlu, tidak diperlukan. Karena kedua sisi otak bentuknya sama persis, hipokampus dapat ditemukan di kedua belahan otak. Kerusakan pada hipokampus dapat menghalangi kemampuan untuk membentuk ingatan baru yang dikenal bagi amnesia anterograde. Semakin bertambahnya bertambahnya usia, hipokampus akan kehilangan kemampuannya untuk mengingat. Ya. Memori jangka pendek tidak bisa diingat terlalu lama. Tidak semua hal yang pernah kita lewati bisa diingat dan disimpan di dalam otak secara utuh. Para ahli mengungkapkan bahwa otak mampu menyimpan sekitar tujuh ingatan jangka pendek sekaligus dalam waktu 20-30 detik. Jadi wajar saja, kalau kita tuh suka lupa mengatakan apa yang ingin kita katakan atau lupa nama seseorang yang baru kita kenal, misalnya tuh ketika kita Baru mengenal orang Baru pertama kali ketemu Bisa saja Di awal itu kita tahu nama dia Ketika kita berjumpa lagi dengan dia Pasti kita bakal Kebingungan Eh Nama, nama kamu siapa sih? Aku lupa Gak gak, ja, gak jarang sebenarnya Cuman itu bakalan kayak Terjadi Di kita itu lupa nama seseorang yang baru kita kenal. Tentu tak semua ingatan akan menjadi memori jangka pendek. Otak akan memilih mana yang harus ingat lama dan mana informasi yang bisa dibuang kembali. Keempat, ingatan bisa dilatih. Nah, coba mulai dengan membuat jadwal apa saja yang Anda lakukan sehari-hari. Catat dan masukkan ke dalam jadwal kegiatan. Dengan demikian, hal-hal yang biasa Anda lupakan akan diulang atau Anda hafal setiap hari. Misalnya, tuh Anda juga punya agenda setiap hari tuh untuk olahraga. Jadi, Supaya Anda tidak kelupaan setting alarm atau buat agenda, supaya Anda itu tidak kelupaan bahwa jad jadwal hari ini ini untuk olahraga keesokan harinya itu libur dulu dan keesokannya lagi olahraga lagi. Dan itu terus menerus supaya ingatan Anda itu bisa gampang terlatih gampang mengingat sesuatu hal bisa ingat sesuatu lewat aroma bau Nah, fakta memori manusia ini berhubungan dengan bau dan aroma contoh ketika Anda mencium bau rendang Anda akan ingat bahwa Anda sering atau bahkan rindu makan rendang di waktu lebaran namun yang paling sering adalah otak akan selalu mengingat seseorang lewat wangi parfum yang anda cium atau anda tandai ini terjadi karena saraf penciuman terletak sangat dekat dengan amigdala amigdala adalah area otak yang terhubung dengan pengalaman dan ingatan kita yang melibatkan emosi selain itu saraf penciuman sangat dekat dengan hipokampus nah Tak jarang Jika Anda ingin Mengingat sesuatu Anda harus Mencium untuk mengenali lagi Atau Sesuatu yang Anda ingat Nah Cukup sekian penjelasan ingatan dari saya Mudah-mudahan membantu Untuk kawan-kawan semua yang telah melihat video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh